Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini eh, saya tunjukkan cara tutorial untuk upload file di Google Drive di HP ya, di Android ya. Nah, tentunya kalau di Android biasanya sudah ada bawaan ya, aplikasi bawaan. Itu Google Drive kalau belum ada silahkan download di Play Store ya. Nah, di sini ke Google Drive dulu ya, klik Google Drive. Nah, di sini sudah buka ya, biasanya otomatis ber- terhubung dengan email kita. Nah kemudian uh, ingin uploadnya itu di sini ada tanda plus ya di pojok kanan bawah, diklik aja. Kemudian klik upload ya di sini. Nah pilih berkasnya yang mana? Misalnya saya di WhatsApp ya kirim Nah, dari WhatsApp misalnya uh, file ini ya. Nah ini file saya, sedang di upload nanti biasanya dia ada pemberitahuan ya oh, sudah biasanya ada pemberita nah ini sudah ya jadi klik di sini ya yang bagian ah, garis 3 di atas kiri terbaru yang mana biasanya nah di sini ada sudah ada, ada ya nah sini tinggal kita klik yang tanda titik 3 di sebelah kanannya kemudian klik bagikan nah di bagian tidak dibagikan ya ada kabar kunci kita buka aksesnya ya atau di sini kirim email siapa dosen kita misalnya ya. bisa ya e, atau juga tidak tidak juga di sini kalau biasanya kalau di sini tulis emailnya nanti nanti terkirim ke email dosen tersebut tapi kalau misalnya ini linknya ya untuk di untuk ingin dapat linknya bisa biar bisa dilihat yang lain maka di sini klik di dibagikannya Kemudian di sini klik ubah. Kemudian klik uh, pengakses lihat saja di sini ya. Nah, ini sudah terbagikan atau misalnya editor. Siapa saja di internet yang memiliki link ini dapat mengedit katanya. Boleh. Kayak gitu yang ini atau uh, pengakses lihat saja ya. Nah, kayak gitu. Oke, uh, atau lihat saja boleh ya nah kemudian untuk saling linknya di sini ada salin link sudah tersalin, nah nanti tinggal dimasukkan ke uh, dikirim di LMS ya ataupun ke link Google Form yang tersedia oleh fakultas ya untuk pengiriman tugas yang, dan sebagainya termasuk UTS UAS ya kemungkinan juga lewat teman-teman uh, hanya mengirimkan link Google Drive-nya saja yang tentu sudah di untuk dibagikan ya itu saja Materialnya mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.